बकु मुनते होला Uh-huh. Mm -hmm. Itu jalan ke Paleleng, nak. Bagus mi sekarang, bisa mi dilewati mobil tidak begini-begini mak tidak mi ada cita mak mau ke makan pala kok habis Mi itu nak ndak pelihara mak kalau kue ada ji eh mak gak jamu tapi di su kampungnya nak mak gak mau jamamok koro Ilham Angkat tuh werekadana mbokmu muna. Aju malurwe mi Ya lah pareo bola Masih mu ingat itu nak to Dulu bapakmu selalu pegang prinsip itu nak Ya ma Sabaraki nak Lalu, Lalu nge-tugara deh cita sabara eh Mama itu senang Kalau bisa ki bertanggung jawab sama pendirian tak Tapi lebih pareona mama Kuat dingin macan neri Dapur ngeke pitu halo mana halo eh seputus putus ki tunggu rumah mana mencari sinyal manusia mencari dan mencari Mencari sinyal Tuhan, selalu menemukan. Halo? Weh, diterima itu proposal nah? Malam itu klien, toh. Nah tambah biaya operasionalnya. Hah? buat jaga-jaga, Bede. Serius, Astaga, serius, kak. Weh, tapi pokoknya kalau ada lebihnya itu bagianku nah. Halo, masih di kampung kok kak? Iyalah. Halo. Ilham, ke situ kak besok nah? Butuh kak liburan nih nen. Ah, udah mau gak jadi bisitermu. termu? Apa bilang? Cerewet. Halo, ana? Halo.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 Hujannya rintik, rindunya deras. Eh, Caca, mau ke mana? Mau kapan pergi belajar dengan perempuan cantik. Di mana? Di situ. Di luar Kakak. Eh, kita. Apa kita bikin? Lagi ngajar anak-anak. Oh, iya. Kenalkan. Nadia. Ilham. Hmm, apa tadi kalau dibilang relawan, apa yang saya tadi, bersifat relawan. Tapi kalau dilihat dari alasan kutu kampung ini, pasti dibuka. Kenapa bisa? Cerita dulu. Iya, kepo. Kali dua ada yang bisa jawab? Sayang! Berkat usaha gigih dan doa, akhirnya sang kuasa mengabulkan raja dan permaisuri dikaruniai seorang putra yang telah lama mereka idam-idamkan. Tanpa terasa, tumbuhlah ia menjadi anak yang sangat tampan. Sayang. Sayang. entah ini terlalu cepat rasa semakin memberat kami akrab dalam waktu singkat namun siapa yang tahu bentuk awan hanya dengan melihat butir hujan Sebenarnya saya datang ke sini biar bisa move on. Hah? Itu dulu pertanyaan tak yang belum saya jawab. Oh. Terus? Sudah mengak tunangan. Tapi tidak lanjut. Satu hari sebelum pernikahan menghilang kini tidak tahu kemana. ada kabarnya. Tapi kan lewat mi, sekarang malah jatuh cinta kak. Sama desa ini, banyak sekali inspirasi saya dapat di sini. Apalagi suka kak menulis. Apa biasa kita tulis? Hmm, tentang awan berarak-arak yang begitu tabah menampung damai. ...damai yang akan turun sebagai rintik hujan membasahi bumi. Kamu tahu, bagi aku, hujan itu perpustakaan rindu dan sunyi. Rintiknya Aksara yang pandai menyulam diri menjadi puisi. Puisi yang menumbuhkan bunga-bunga dan -bunga dandelion. Angin menerbangkannya hingga berlarian masuk dalam selimut kertas... Sebagai kata-kata, ada bahasa alam yang kita pahami namun tak terucapkan. Cahaya lincir melewati selai daun berbicara tentang teduh. Gemericik air sungai suaranya melunasi hutang rindu. Bermain genang di antara kenang yang memeluk hati.